Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya Bang Iman akan memberikan kabar bahagia dan pasti kabar baik dari idola kita Di kabar pertama kita mendapatkan kabar bahagia Alhamdulillah persahabat Leslar, Lesti dan Rizky pilar Ini sebagai pemenang kapal paling ngetrend kuartal 1 2023 Ini langsung diinformasikan di akun Indotv Trends kita lihat persahabat informasi bahagia ini selamat untuk Lesti dan Bilar terpilih jadi the winner kapal paling ngetrends kuartal 1 2023 cenderamata untuk 2 pledge winner dan satu pledge winner akan dikirimkan ke fanbase Fikri Tugba dan Lesti Bilar yang dipilih admin Indotv Trends wow ini keren banget persahabat Masya Allah Kita makin bangga Makin bahagia Terbukti Masih kompak dan solid Warga Konoha untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Leslar Namun di postingan ini pun tentu banyak sekali Tanggapan komentar Yang diberikan diantara dari Kak Resan Sekaligus 24 Leslar 3 tahun berturut-turut Alhamdulillah Masya Allah Ada juga tanggapan dari Lasty Fashion Mengatakan Ya, komen fans sebelah gak terima Leslar menang, dihapus mimin ya, padahal masih mau bersatu rahmini sama fans kapal yang sopan. <laughs> Tentunya memang banyak sekali orang-orang yang tidak terima dengan Leslar yang bisa menjadi pemenang kapal paling ngetrends kuartal 1 2023. Kita makin bangga, tetap solid ya untuk warga konoha dukung, penuh buat Leslar family. Selanjutnya kita lihat juga cedukan yang membuat kita semakin bahagia Ini kejutan untuk warga kuno Ternyata tadi siang bersahabat Idola kesayangan kita Bunda Lesti Kejora ini melakukan pemotretan Wow Inilah yang makin bangga dengan Lesnar Tidak keluar-keluar Tiba-tiba saja Bunda Lesti Kejora melakukan pemotretan hari ini Bersama orang-orang hebat ada Kapaula juga, masya Allah banget persahabat ya. Ada Kasat Sungkar, makin bangga dengan Lesti. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, Amin. Postingan ini pun juga kembali oleh akun Sandal Putih Bilal. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis, masya Allah ternyata hari ini Bunda ada pemotretan katanya tuh hingga komentar pun banjir diberikan. Diantar dari akun Hakaniati, masya Allah, tabarakallah. Semoga Lester Family semakin sukses dalam segala hal apapun. Berkah barokah buat keluarga kecilnya. Amin, Allahumma amin, masya Allah. Doakan yang terbaik ya untuk Lesler. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita lihat juga tanggapan dari akun Dia Angger mengatakan, masya Allah, buat Les. Sesupal itu ya, bisa masuk sirkel manapun Alhamdulillah beda sirkel, beda pun rezekinya Alhamdulillah, Masya Allah Ini yang selalu membuat kita bangga dan kagum Dengan lesti Kejora. Kemudian selanjutnya, persahabat Ada cidukan juga malam hari ini dari Marwa MC Masya Allah, persahabat ya Terlihat mengadis guys, sudah berada di lapangan Mudah-mudahan, persahabat ya Tentunya selalu mendapatkan cidukan vitamin karena malam hari ini memang jadwalnya Papa B main bola bersama tim Marwah. Ini kejutan dan pasti ini vitamin yang sangat membahagiakan. Dan pasti kita masih menunggu jadwal lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV. Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Ini informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.